Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Pada Pada minggu yang lalu Kita telah membahas masalah Siklus akutansi Dimana yang kita bahas sampai dengan Pembuatan buku besar Masih ingat kemarin materi-materi apa saja Yang kita bahas di di Minggu yang lalu Halo, masih ingat materi apa saja yang kita bahas minggu lalu? Oke, okay. oke, okay. hmm, terus terus, udah satu lagi. Oke, ada yang lain yang membantu apa materi kita kemarin sampai dengan pembuatan buku be besar oke apakah tugasnya sudah dikerjakan semua sudah sudah dapat daftar akunnya sudah dapat daftar akunnya atau neraca saldo perusahaan dagangnya sudah dapat belum? halo yuna sudah oke kalau begitu Baik, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang ketiga ini. Kita coba melanjutkan dari siklus akuntansi, di mana nanti pom-pom ataupun tabel-tabel yang kita gunakan ini atau bayang bapak jelaskan ini, yang akan kita gunakan nanti pada saat kita berpraktikum. Oke? Okay. Kemarin kita sudah membahas masalah jurnal umum jurnal umum masih ingat kolom-kolomnya apa saja isinya masih ya oke yang pertama ini yang pertama adalah kolom tanggal ya kan yang kemudian kolom nomor bukti yang ketiga adalah kolom daftar akun ya ataupun nomor akun yang kemudian baru keterangan Okay, keterangan yang selanjutnya adalah kolom debit dan kredit. Oke okay, baik. Oke, okay. yang kemudian dalam buku bantu ada berapa jenis buku bantu tadi? Ada berapa macam buku bantu? Ada tiga ya, buku bantu utang, buku bantu piutang, dan buku bantu persediaan. Persediaan nah itu harus dipahami ya bentuk kolomnya seperti apa ya bentuk pomnya itu atau bentuk tabelnya kita harus paham ya harus diingat karena itulah yang diperlukan nanti pada saat Anda juga bekerja sebagai seorang accounting nanti itu juga dibutuhkan juga oke okay. yang selanjutnya adalah kemarin kita berbicara masalah buku besar masih ingat definisi buku besar itu apa? masih ingat definisi buku besar itu apa? Suara Bapak jelaskah? Kumpulan akun-akun. Oke, kalau jurnal umum juga sama kumpulan akun-akun juga. Buku bantu juga kumpulan akun-akun. Oke, masih ada yang bisa menjelajah apa namanya menambahkan? Oke, okay, yaitu kumpulan daripada beberapa akun yang seje, sejenis dalam satu kesa, kesatuan. Itulah yang disebut dengan buku besar. Adelia Safira, Dita Ardini, Ana Mariana, Selfie Intan Purnama, Hoironisa. Tahu coba kameranya dihidupkan itu. Sudah, oke. Okay. Biar kelihatan wajah-wajah cantiknya ya, oke. Okay yang kemudian setelah itu baru kita berbicara masalah pengiktisaran apa yang kita Iktisarkan yang kita iktisarkan adalah seluruh saldo-saldo akhir yang terdapat di dalam buku besar yang kita ikhtisarkan ke dalam neraca sal neraca saldo oke apa neraca saldo itu apa definisinya neraca saldo merupakan Gambaran daripada antitas suatu entitas Pada periode tertentu Ataupun di dalam disitu dikatakan bahwa Neraca saldo adalah merupakan gambaran Harta kekayaan kotor Suatu perusahaan Atau suatu entitas dalam Periode tertentu Itu yang disebut dengan neraca saldo Bagaimana Kita menempatkan akun-akun itu Di dalam neraca saldo Haruskah kita berurutan Sesuai dengan aturan standar akuntansi keuangan ya, kita harus mengurutkannya sesuai dengan standar akuntansi keuangan kalau mungkin kemarin Anda belajar pengantar akuntansi 1 dan akuntansi 2 mungkin dalam hal mengurutkan mungkin campur aduk ya ada yang mungkin yang nomor satu KAS yang nomor 3 modal yang nomor 4 pendapatan pokoknya campur aduk lah tidak sesuai dengan aturan begitu bukan? Apa sudah sesuai dengan aturan? Oke, suaranya nggak apa-apa di itu apa namanya mikrofonnya dihidupkan saja, nggak apa-apa sih kita sambil ngobrol. Gak apa-apa dihidupkan saja. Biar kita ada apa namanya saling komunikasi. Adelia Sapitri itu dihidupkan. Safira, Ayu Alianti. Nah disitu bagaimana kita mengurutkannya Kalau Bapak katakan begini Di dalam neraca saldo itu Ada tujuh akun utama Oke ada tujuh akun utama di mana akun yang pertama adalah kelompok aset Oke Kelompok aset itu harus semuanya didahulukan dulu Yang kemudian baru kelompok utang Yang kedua yang ketiga baru kelompok modal. ini eh, boleh catat sambil dicatat boleh. Kelompok modal. Yang keempat adalah kelompok pendapatan. Yang kelima ini adalah kelompok biaya. Sebenarnya biaya kalau bapak bilang di sini adalah harga pokok ya khusus untuk perusahaan dagang adalah harga pokok penjualan. Ini ya kelompok yang kelima. Kelompok yang keenam adalah biaya biaya operasional. Oke, kelompok yang ketujuh adalah kelompok pendapatan-pendapatan di luar usaha Oke yang ke8 adalah kelompok daripada biaya-biaya di luar usaha artinya di sini ada kelompok yang harus kita urutkan sesuai dengan urutannya oke Nah nanti juga anda akan pelajari di akuntansi keuangan menengah pada Materi laporan keuangan Dimana nanti disitu Anda diajarkan Bagaimana susunan daripada akun-akun itu di dalam laporan keuangan Oke okay? Nah Kalau kita bicara deraca saldo Tadi Bapak katakan kelompok yang pertama adalah Kelompok aset ya Nah kelompok aset itu harus dimulai dari mana Aset lancar dulu Ada yang tahu definisi aset lancar? Ada yang tahu definisi aset lancar? Ana Mariana, ada yang tahu definisasi lancar? Jangka waktu dekat, kalau berarti, berarti belum digunakan, berarti ya, kalau begitu, jadi begini, Aset lancar itu adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh suatu badan usaha Yang namanya harta itu ya pasti artinya memiliki wujud kan ya Memiliki wujud ataupun bisa dinilai Oke Harta kekayaan suatu perusahaan Dimana apabila digunakan secara kontinu Dia akan habis dalam satu tahun Oke Dan Habis dalam satu tahun satu tahun atau satu periode akun akuntansi Nah itu yang disebut dengan aset lancar Aset lancar itu harus dimulai dari mana? Harus dimulai daripada aset yang paling liquid Aset yang paling liquid itu maksudnya adalah Aset yang paling mudah diuangkan Oke? Okay? Aset yang paling mudah diuangkan apa? Aset yang paling mudah diuangkan Dicairkan Yang pertama adalah kas Kas. Oke gak apa apa semuanya itu apa namanya mikrofonnya nggak usah di mute dibuka aja dibuka aja mikrofonnya nggak usah malu-malu ini kalian ini belajarnya mukanya malu itu di tuh itu malu tuh mukanya ditongolin Ayu Alianti juga sah lagi nyatet nggak apa apa lagi nyatet juga kan kelihatan mukanya selfie intan itu nggak mau dia mengeluarkan suara dan mengeluarkan wajahnya. Dea Putri juga sama. Oke, yaitu ya yang pertama adalah urutannya kas. Kas itu adalah aset yang ada di perusahaan dalam bentuk kas tunai. Oke, yang kemudian yang kedua adalah bank. Bank ini adalah bank yang ada bank. Oke, dan ini saya dicairkan kapanpun kita mau. Nah ini uang yang ada di bank yang kemudian yang ketiga urutannya apa urutannya adalah piutang. Kenapa piutang? Karena piutang ini apabila kita tagi kita akan mendapatkan uang. Oke. Okay. Yang kemudian yang keempat adalah persediaan. Yang kelima adalah biaya-biaya dibayar di muka. Oke. Okay. Baru yang keenam adalah perlengkapan kantor. Oke. Okay. Nah ini urut-urutan di dalam neraca saldo. Jadi tidak boleh kita kita apa namanya kita urutannya acak-acakan nggak boleh atau random nggak boleh. Jadi kita harus mengurutkan sesuai dengan urutannya. Oke? Tadi Bapak katakan aset lancar itu adalah aset yang dimiliki ataupun harta yang dimiliki oleh suatu perusahaan, dimana apabila digunakan secara kontinu masa manfaatnya kurang dari satu ta satu tahun atau tidak lebih dari satu ta satu tahun. Oke. Okay. Yang kemudian urutan selanjutnya apalagi di aset yaitu aset tidak lancar ataupun yang kita katakan dengan aset tetap. Oke. Okay. Aset tetap. Aset tetap itu bagaimana? Apa definisi aset tetap? Berarti kebalikan daripada aset lancar. Oke. Okay. Kalau tadi aset lancar apabila digunakan secara kontinu masa manfaatnya kurang dari satu ta tahun. Kalau aset tidak lancar ataupun aset tetap adalah apabila digunakan secara kontinu Masa manfaatnya lebih daripada satu, ta satu tahun Nah bagaimana penggolongannya di dalam neraca? Ini akan digolongkan mulai daripada aset yang paling panjang umurnya Sampai dengan yang terpendek umurnya tetapi dalam kategori aset ke te aset tetap Oke. Apa kira-kira dalam aset perusahaan yang paling panjang umurnya? tanah Anda perhatikan ya, Anda perhatikan di neraca perusahaan tersebut pasti didahului dengan tanah. Ya kan? Yang kemudian apa lagi habis tanah? Bangunan, habis bangunan apa lagi? Mesin, kendaraan, kendaraan dulu yang kemudian baru mesin. Kemudian baru perala peralatan kantor kan gitu ya peralatan kantor itu seperti apa bentuknya bisa seperti AC meja dan lain sebagainya komputer juga termasuk peralatan kan kantor dimana kita perhatikan adalah masa manfaatnya atau umurnya lebih daripada satu periode akun-akuntansi Oke okay. yang kemudian yang kedua tadi Bapak katakan diurutkan adalah kelompok utang Oke okay. Nah utang ini juga sama, utang ini dibagi ke dalam dua kelompok Yang pertama utang jangka pendek, yang kedua utang jangka, pan? jangka panjang Jangka Ada yang tahu definisi utang jangka pendek? Ada yang tahu? Kenapa kok mati sih?